Salam sejahtera. Kandungan video ini adalah merujuk kepada buku Jump Coding untuk Asas Sains Komputer tingkatan 1 2 3 yang ditulis oleh Eleno Che Untuk unit 3, kita akan masukkan frame ataupun layout dalam sesuatu website tersebut ataupun web page supaya ia kelihatan lebih kemas. Dan kita akan pelajari tentang cara untuk lengkapkan menu yang kita telah bangunkan dalam unit yang kedua dalam unit ini kita akan pelajari tentang bagaimana lengkapkan menu bar dan seterusnya menambahkan maklumat di bawah banner ok, kalau ikut kepada isi kandungan dalam buku buka surat 47 hingga 52 ok, kita akan menambahkan kita mempunyai dua cara untuk menyusun maklumat dalam sesuatu webpage. Kita boleh gunakan frame ataupun kita boleh gunakan layout. Tetapi frame frame mempunyai kelemahan yang tersendiri. Kita cuba tengok dalam W3School frame. kalau kita bangunkan sesuatu program menggunakan frame ataupun iframe, kita akan dapati ia mempunyai border seperti ini. Dan ianya susah untuk membuat um, adjustment. Oke. Okay. Tetapi sekiranya kita gunakan layout, border tersebut akan hilang. Ini adalah satu salah satu cara untuk hasilkan layout Sebenarnya di sini ada garis untuk memisahkan maklumat di atas dan di bawah. Ini adalah contoh untuk satu layout. Maka kita akan menggunakan layout supaya web page kita nampak lebih kemas. Balik kepada bahagian coding. Pastikan file index.php dibuka dan kita sambung coding coding seperti dalam muka surat 40 maaf coding seperti dalam muka surat 52 masukkan di masukkan coding di bawah container class banner Oke, okay, simpan file tersebut, sekiranya tidak masalah. Lepas itu, coba paparkan dalam browser kita, tekan butang refresh. Anda sepatutnya boleh scroll down. Kita dapati kita mempunyai perkataan tambahan My Travelling Story, Camelon Highland. Jadi, mata kasar kita tidak nampak tentang container tersebut, tetapi inilah yang dimaksudkan dengan layout. Supaya garisan tidak nampak. Okay. Di sini, ini adalah butang untuk gambar. Saya belum ada lagi sebarang gambar dalam image folder. Maka ia tunjukkan begini. Dan perkataan, it was a cooling place where you can see endless. Maka saya cuba carikan gambar untuk masukkan di bahagian sini. Masukkan gambar tersebut dalam folder yang betul dan namakannya dengan betul supaya memudahkan pengatur caraan balik kepada coding masukkan nama image tersebut di tempat yang sesuai ataupun di src Source, maksud maksudnya simpan file tersebut balik kepada website dan kita coba refresh dapati tiada gambar tersebut terkeluar sebab perkataan images saya gunakan folder bernama images jadi jangan buat silap kesilapan coding ini bahaya balik kepada web page refresh maka nampak sudah gambar untuk Cameron Highland gambar Cameron Highland ini terlalu besar dan tulisan Cameron Highland ini pun terlalu besar maka kita akan buat formatting termasuknya ini supaya ia dapat kelihatan seperti dalam muka surat 52 iaitu output yang kita mahukan balik ke bahagian coding pergi ke bahagian CSS scroll ke bahagian bawah file, masukkan coding seperti ditunjukkan dalam muka surat 54 hingga 55 mari kita tengok hasil dia simpan file tersebut balik kepada browser butang refresh browser kita akan dapati gambar tersebut tel telah dikecilkan dan diletakkan di bahagian tengah center di bawah perkataan Cameron highlight mari kita tengok penerangan tentang coding kita dah masukkan classes untuk foto 1 ada dua dan satu ialah foto jadi apakah yang dimaksudkan dengan foto dan foto satu nih? kalau refer kepada index.php baris 28 kita gunakan kelas foto baris 29 kita gunakan kelas foto satu, mengapa kita perlu masukkan dua kelas tersebut ini adalah view yang saya buat sendiri di mana kita divide kita bahagikan website tersebut website yang kita bangunkan tu kepada beberapa container yang kita panggil contohnya menu ni mempunyai container yang tersendiri banner pula mempunyai container yang sendiri jadi untuk gambar untuk gambar kita ada dua container satu ialah foto yang di luar satu ialah foto one yang di dalam foto yang di luar ni menunjukkan secara keseluruhan keseluruhan gambar kita akan letakkan dalam sebaris manakala foto1 class untuk foto1 adalah tunjuk, menunjukkan kita akan format gambar untuk setiap gambar dalam kontainer tersendiri maka itu sebabnya kita perlukan dua kontainer balik kepada CSS coding, cuba kita tengok pertama ialah kelas untuk foto, kita set width dia 100%. Maksudnya, maksudnya kita akan gunakan keseluruhan keseluruhan kontainnya yang besar untuk isi gambar-gambar. Dan margin dia kita set kosong dan, dan auto. Oke, okay, website gambar tersebut akan dikecilkan dan dibesarkan berdasarkan kepada kepada screen size kepada size screen kita dan untuk foto one container tersebut yang pertama display dia paparan dia kita letak dalam inline block dalam bentuk di dikecilkan 20% kepada 20% lepas itu kita set bolder dia satu pixel supaya kita nampak tetapi warna dia tidak berapa jelas sangat, bukan lagi gelap okay, bukan black color, tapi warna dia C1, C1, C1 grey color, lepas tu kita set margin dia 20, 10 antara container dengan gambar padding dia 0, 5x antara tulisan dan vertical align dia di top, semua gambar diletakkan di bahagian atas dan untuk photo 1 jikalau melibatkan paragraph Paragraf kita akan tukarkan size tulisan kepada 14px tukarkan size tulisan kepada c3, c3, color tulisan sorry, warna tulisan kepada c3, c3, c3, c3 dan maximum width yang kita benarkan adalah 250px 250px adalah rujuk kepada tulisan di bawah ini Oke, okay, saya sudah masukkan coding untuk H1 H1 adalah dirujuk kepada title H1 Cameron Highland perkataan Cameron Highland kita set font size kepada 16 kita boldkan tulisan background kita tukar C1 C1 C1, color warna tulisan kita tukar kepada putih kita setkan padding 10 top dan bottom Lepas termajin, kita set kosong negatif 6. Bagi image pula, kita set maximum maximum width dia hanya 20%. Namun punya imagine 15px di atas, bawah, tepi, semua kosong. Bagi heading pula, heading adalah rujuk kepada ini, perkataan My Travelling Story. Heading text align kita letak ke center, bahagian tengah. Font size kita besarkan kepada 25 pixel. Color C1-C1-C1. Margin kita bagikan ruang besar. 100px atas 50px bawah. Tepi kosong. Lepas tu jikalau kita move cursor ke atas image tersebut. Okapacity dia tukar kepada 0.2. Okapacity dia maksudnya kejelasan gambar tersebut maximum width set kepada 200px sahaja dan margin top 15px ya simpan file tersebut dan kita tengok hasil dia refresh refresh page tersebut scroll down mari kita tengok hasil inilah hasil dia, size tulisan Heading telah diperbesarkan, ditengahkan. Pastu size tulisan Cameron Highland pula diketengahkan, bold. Okay dan tukar kepada warna putih. Gambar diketengahkan dan apabila mouse letak di atas gambar, dekat tukar opacity kepada 0.2. Seterusnya kita akan tambah lagi tiga gambar dan tiga bahagian untuk class foto one Supaya web page yang kita bangunkan itu kelihatan seperti dalam muka surat 52 Dimana ianya mempunyai 4 empat, empat gambar uh, di bahagian bawah di, di, di web page ini nih Oke okay. Jadi selain daripada Cameron Highland, kita akan masukkan gambar berkaitan dengan Pulau Pinang, Sabah dan Melaka. Mari kita coba. Alright. Saya sudah sediakan gambar pinang.jpg, sabah.jpg dan melaka.jpg dalam folder images saya oke okay, saya sudah masukkan tiga gambar tersebut maka seterusnya balik kepada bahagian coding index.php kita kena copy and paste container untuk foto 1 container untuk foto 1 karena container tersebut adalah dibangunkan berkaitan dengan setiap satu gambar dan tulisan yang kita nak masukkan dalam web page tersebut maka select ok select container tersebut lepas tu di bawahnya kita masukkan coding dia, copy and paste okay, untuk membezakan maklumat dalaman yang pertama adalah Cameron Highland Yang kedua adalah Sabah Yang ketiga adalah Pulau Pinang Yang keempat ialah Yang keempat ialah Laka Okay, untuk memudahkan pembacaan untuk uh, setiap container ni kita masukkan kita boleh masukkan comment. Contohnya di sini saya masukkan coding bahagian Cameron Highland. Jadi kita tahu bahawa bahagian ni seterusnya adalah sampai di sini adalah bahagian Cameron Highland ini pula kita masukkan coding bahagian Sabah di sini bahagian Pulau Pinang dan last sekali bahagian Melaka dan untuk gambar-gambarnya seperti saya kata, saya sudah masukkan gambar jadi di sini perkataan Cameron Highland untuk bahagian Sabah, Continent Sabah saya tukar kepada sabah.jpg. Bahagian Pulau Pinang, tengok dulu failnya, pinang.jpg. Dan last sekali Melaka. jpg. Simpan fail tersebut. Okay, simpan file tersebut Dan mari kita tengok hasil dia okay, Tadi kita ada satu sahaja bahagian Maka ini hasil coding dia Sekarang kita refresh Kita akan nampak Ada empat sedar Cameron Highland, Sabah, Pulau Pinang, Melaka Ya. Yeah. Maka untuk Sesiapa yang gunakan Chrome Google Chrome Ini adalah hasil bangunan hasil hasil pembangunan coding kita. Bagi sesiapa yang gunakan Mozilla, Mozilla Firefox, ianya mungkin kelihatan begini. Oke, okay. ini adalah perbezaan penglihatan antara view antara penggunaan Mozilla Firefox dengan Google Chrome, ya. Yeah. Tugas seterusnya ialah kita akan tambahkan menu, menu sub-menu bagi perkataan foto galeri tersebut. Sila rujuk kepada muka surat 56, 57, 58 dan 59nya. Jadi untuk gambaran kita boleh lihat dulu muka surat 56. Kita akan hasilkan sub-menu untuk Cameron Highland Pulau Pinang Sabah dan Melaka jadi balik kepada coding index.php disebabkan menu yang melibatkan menu maka kita balik kepada coding yang berkaitan dengan menu bar ataupun navigation bar dan kita akan tukarkan koding ni kepada bentuk yang seterusnya seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 57. Apa yang kita akan ubah di sini ialah line ini. Koding untuk list foto galeri sahaja. Yang saya ulang. Apa yang kita akan buat seterusnya ialah kita akan ubah Coding dalam line 16 yang ditunjukkan dalam skrin saya yang melibatkan LI, list untuk photo gallery. Jadi, apa yang perlu buat? Ubahkan coding tersebut ikut kepada muka surat 57. Okay. Seterusnya, sila periksa coding anda dengan baik-baik. Okay. Pastikan setiap perkataan yang dimasukkan adalah mengikut sebiji sebulat dalam Buku teksnya supaya nanti tiada masalah apabila kita view dalam web page. Okay, sila pastikan semua container semua tag ditutup dengan betul. Simpan fail tersebut. Mari kita tengok apakah hasil yang ada. Okay, apakah hasil yang ada. Klik refresh atau reload page. Kita akan nampak perkataan Cameron Highland, Sabah, Pulau Pinang, Melaka ditunjuk di bawah perkataan Photo Gallery. Menu dia. Ini yang berlaku kerana dalam coding kita tambahkan list. Kita tambahkan senarai. Dan kita masukkan class dropdown tetapi class dropdown ini kita belum lagi masukkan coding dia dalam style.css belum lagi kita masukkan dalam style.css javascript void ni maksudnya tiada apa-apa yang berlaku jika lalu kita tekan kepada perkataan fotogallery okey dia tidak akan berlaku apa-apa tiada link dan kita masukkan juga class drop btn Supaya di bawah foto galeri nanti Semua Link Semua references untuk Cameron Highland Sabah Pulau Pinang Melaka Ini akan bergantung kepada Drop BTN Jadi langkah yang seterusnya Ialah kita kena Tambahkan coding dalam file Style.css ya, Di mana-mana sahaja Dan biasanya kita tambah di paling bawah saya lerujuk kepada muka surat 57. Coba masukkan semua coding. Dan 58. Mari kita tengok hasil dia. Dan pastikan. Tiada masalah typo ataupun tersilap di mana-mana coding. Bahagian coding. Okey. Simpan fail tersebut. Simpan file style.css tersebut. Pergi ke browser. Kita akan dapati perkataan Cameron Highland Sabah Pulau Pindang Melaka ni belum lagi diformatkan dengan betul dalam bentuk menu. Jadi tekan butang refresh ataupun reload. Tulisan tersebut hilang. Sebenarnya dia bukan hilang. Dia sudah terlindung ataupun hidden, hide di bawah foto gallery maka inilah hasil dia sekiranya kita masukkan coding CSS yang ditunjukkan dalam muka surat 57 hingga 58 57 hingga 58 balik kepada coding saya bagikan sedikit penerangan ok, bagi apa yang berlaku ialah di drop fungsi drop btn ini kita set display, paparan dia dalam bentuk inline block dalam bentuk inline block, tukarkan warna dia kepada putih dan text align dia center, di tengah padding, jarak di antara um, top atas, bawah adalah 14 kiri kanan adalah 16 dan text decoration dia kita buang. Text decoration di sini bermaksudnya underline biru dan tulisan biru tersebut. Ya, yeah, underline dan tulisan biru. Jadi mengapa ianya diletakkan LI dengan A? Disebabkan class tersebut kalau refer kepada index.php, class drop btn dia adalah termasuk dalam satu ialah list bentuk list ataupun format list dan yang kedua ialah dia mempunyai format untuk reference A-H-R-E-F kalau kita lihat list by default list, i okay, dia akan sediakan bullet dia akan sediakan bullet ataupun numbering tetapi untuk A-H-R-E-F ni pula dia akan sediakan tulisan warna biru lepas tu ada underline ada garis di bawah tulisan maka itulah sebabnya kita kena memaksa ataupun memberitahu coding CSS. Oke, okay. ini drop BTN adalah di a dan di li. Kita replace, kita replace format format yang ada untuk a dan li dalam bentuk format ini. Okay. seterusnya apabila kita letakkan mouse ataupun kelas di atas tulisan A berkaitan okey di atas tulisan A berkaitan yang melibatkan class dropdown ataupun dalam class drop btn tulisannya akan tukar kepada warna c1 c1 tulisannya akan tukar kepada warna c1 c1 Terusnya, class untuk drop down pula, kita tukar dia display paparan dia dalam bentuk inline block. Satu-satu block ini adalah satu block, ini adalah block kedua, block ketiga, block keempat. Kita akan nampak, jikalau kita perhatikan dengan teliti, apabila kita move ke zona kita, heritkan okay, heretkan tertikus kita. Sebenarnya, warna background tu dia bertukar tetapi tidak sangat ketara. Seterusnya kita lihat kepada yang drop down content. Apa yang bermaksudnya drop down content di sini adalah refer kepada bahagian drop down content. Oke, okay. untuk ini empat references saja. dia hanya akan tukar untuk 4-4 link tersebut ia tidak menukarkan tentang about us, contact dan home tetapi hanya untuk 4 ke 4 ini apa yang berlaku ialah di dalam coding pertama display kita set kepada none maksudnya kandungan menu yang sepatutnya ada dia tersembunyi dia akan tersembunyi dan kalau kita letak mouse baru dia tonjolkan lepas tu position absolute maksudnya apabila kita setkan position kepada absolute ni drop down menu akan diletakkan tepat di bawah elemen photo gallery absolute okay, fungsi absolute Tukarkan background color kepada F9, F9, F9. Warna yang kelabu, putih, putih. Lepas tu minimum width dia kita set 160. Kita mempunyai box shadow dengan size 8,8,16,0. Oke, okay. dengan opacity dia 0.2. Dan kita mempunyai Z index 1 jet index ni berfungsi seperti layer supaya kita nampak sesuatu um, bahagian ok, dia dia menentukan urutan tindakan elemen dan kita turun ke bawah drop down content untuk A, untuk H reference ok, A H R E F tukarkan tulisan kepada black kita setkan padding 12 untuk top top and bottom 16 left right text decoration kita buang okey yang by default lepas tu display dalam bentuk block text align kepada kiri ya yeah. dan seterusnya kalau kita letak mouse di atas tulisan tersebut tulisan tersebut background color dia akan tukar kepada f1f1f1 F1, F1. itu yang kita nampak ada perbezaan sedikit ya tidak ketara sebenarnya jika lo kita letakkan mouse di tulisan-tulisan tersebut dan drop down content dia dalam bentuk blok supaya kita kelihatan ianya kelihatan ada uh, bentuk blok maka itu saja untuk unit ketiga selamat mencoba